Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagumindumadi Selamat berjumpa kembali dengan video saya Pak Dijayeng Pangudar Nalar Dalam kesempatan ini saya akan meneruskan tentang ajaran Aksoro Jowo 20 Yang video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang Hono Coroko Sekarang saya akan lanjutkan dengan Aksoro Jowo Baris yang kedua dari atas yang berbunyi Toto doto Dotosawala itu arti sinonimnya adalah datan suwala atau tidak bisa mengelak dawuh. Dawuh itu perintah yang tidak bisa menolak dawuh atau perintah adalah si hidup yang harus dites tepat pada sasarannya. Tidak wulawali karena nanti akan lahir ke dunia Di sini utusan tadi adalah benih hidup Yang keberadaannya ada di dalam kandungan atau garbanya sang ibu Arti dan maknanya aksoro per aksoro Dota Adalah do Dat dumadi berwujud gotro Tetapi masih samar atau Tersembunyi belum terlihat jelas oleh mata. To, Titis tetesing komo tepat benar maksudnya si komo ke tepat sasaran membuai indung telur di dalam kandungan atau rahim ibu. Kemudian so sarining roso Rasani sang permulaan hidup. Lalu wo wandeo atau wadi yang dirahasiakan karena belum terlihat jelas oleh pancaendera dan lo adalah lahir atau lumaksono maksudnya si jabang bayi lewat lahir jalan yang kecil tetapi bisa dilalui lebih jelasnya begini tidak dapat melawan kodrat dan pas mengenak kesasarannya juga Tepat perintah Gusti yang Maha Tunggal melalui nikmat Sari Rasa sebagai jalan rahasia yang terus menerus tiada hentinya, kemudian lahir atau lumaksono ke alam jagat raya ini. Jadi, Hono dan Doto Sowolo menjelaskan proses terjadinya jabang bayi di dalam kandungan ibu. Ini namanya sangkaning Dumadi atau asal-usulnya hidup manusia. Di sini saya akan jelaskan sekalian tentang proses terjadinya jabang bayi di dalam kandungan sampai lahir dari Gua Garbanya Sang Ibu. Lahir dari Gua Garbanya Sang Ibu itu berawal dari Gotro. Gotro itu calon benih hidup yang berada di bumi suci yaitu kandungan ibu kemudian ada triroso yaitu rasanya atau titising gusti rasaning bopo, rasaning ibu yang memadu sehingga benih hidup tadi tertanam di rahim ibu atau di bumi suci jadi benih hidup itu saya sebut mohon maaf namanya komo komo itu sperma jadi dengan tertanamnya sperma di tanah yang subur maka benih tadi tukul atau tumbuh dan hidup benih tadi tetapi belum terlihat jelas masih samar-samar belum bisa dilihat oleh mata itu laki-laki atau perempuan ini dinamakan nungka gaib. Nungka itu artinya semi gaib, itu samar. Jadi, gaib yang masih samar yang belum bisa dilihat jenis kelaminnya karena masih dalam penguasaannya Gusti. Kemudian, proses terjadinya jabang bayi dengan menyatunya Tri Rasa, rasa Neng Gusti, rasa Neng Bopo, dan rasa Neng Ibu, maka terjadilah kehamilan atau hamil dari perjalanan kehamilan sang ibu ini kira-kira hamil berumur 1-2 bulan Gusti Kang Mawo Suci menciptakan sketsa wajah si jabang bayi kemudian kehamilan masuk bulan ketiga Gusti menciptakan kulit dan kehamilan menginjak usia keempat bulan Gusti menciptakan otak lalu kehamilan menginjak umur lima bulan Gusti menciptakan otot kemudian kehamilan menginjak enam bulan Gusti menciptakan tulang dan kehamilan berumur tujuh bulan Gusti menciptakan rambut, darah, daging ini yang disebut sempurnanya Gusti menciptakan jalmo menungso yang disebut ponang jabang bayi maka saya menyarankan agar kita sebagai manusia biasa berterima kasih kepada gusti yang sudah menciptakan manusia dengan sangat sempurna ini selanjutnya kandungan ibu berumur 7 bulan biasanya kalau orang jawa dirayakan dengan tingkepan atau tujuh bulanan maksudnya apa Maksudnya agar si jabang bayi di dalam kandungan tadi dalam kondisi sehat terlepas dari sengkolo. Kemudian setelah kehamilan menginjak umur 8 bulan, Gusti dengan kuasanya memberikan tugas kepada yang namanya sedulur papat. Sedulur papat yang berasal dari empat elemen atau empat anasir yaitu satu, anasir angin, dua, anasir air, tiga, anasir api, dan keempat adalah anasir tanah. Keempat anasir itu untuk melindungi si jabang bayi dalam kandungan. Nah, hidupnya si jabang bayi di dalam kandungan ibu juga dilengkapi dengan geteh atau darah putih yang mempunyai sifat welas aseh kemudian bungkus yang bertugas melindungi kekuatannya si jabang bayi lalu ari-ari menjaga sukma luhur kemudian geteh abang atau darah merah yang melindungi dari segala mara bahaya juga Gusti menciptakan lubang sembilan termasuk panca indranya si jabang bayi selanjutnya Gusti memberikan tempat atau letaknya sedulur papat yang menempati raganya punang jabang bayi agar sang jabang bayi nanti bisa lahir dengan selamat juga sempurna sesuai dengan kesempurnaannya Gusti Kang Suci. sedangkan empat Anasir yang menjadi sedulur papatnya si jabang bayi tadi, yang mempunyai tugas dan menempati serta menjaga raganya. Di antaranya adalah, dari anasir angin bertempat di kulitnya si jabang bayi, dari ari-ari bertempat di tulangnya si jabang bayi, kemudian dari anasir api bertempat di urat sarapnya jabang bayi, dari anasir bumi atau anasir tanah bertempat di dagingnya jabang bayi. Kemudian setelah kehamilan masuk ke sembilan bulan, Gusti Kang Mau Suci menghidupkan rasa untuk si jabang bayi yang berwujud budi, rasa pikiran, kehidupan yang disebut hidup atau sukma sejati, budi di dalam budi ada ingsun. Kemudian rasa, di dalam rasa ada hidup. Lalu pikiran. Di dalam pikiran ada rasa. Kemudian kehidupan. Di dalam kehidupan ada akal dan pikiran. Jadi lengkap sudah bentuk si jabang bayi setelah kehamilan 9 bulan sepuluh hari si punang jabang bayi berbicara dengan bahasa rohnya kurang lebih artinya begini Yo ingsun sejati ning menungso kang diciptake gusti kang moho suci kang nggowo kasampurnaning gusti moho kuoso gusti ingkang kang sampun paring kasampurnan dumatengkulo awujud jabang bayi ing bumi suci meniko Bumi suci di sini yang saya maksud adalah alam kandungan. Jadi artinya dengan bahasa Indonesia, Ya Ingsun si jabang bayi, sejatining manusia yang diciptakan Gusti yang suci yang membawa kesampurnaning Gusti, maha kuasa Gusti yang sudah memberikan kesempurnaan Ingsun si jabang bayi di bumi suci ini. Kemudian pas kehamilan sembilan bulan sebelas hari, Gusti dengan bahasa gaibnya menjawab, Si rawus wan cine ucul skoggo garbane ibumu, yo bumi suci, ucul lewat dalan kang cilik nanging iso kok lewati. Artinya si jabang bayi sudah waktunya lahir dari guogarbane ibu, yo bumi suci itu. Lewat jalan yang kecil tetapi bisa dilalui. Kemudian lahirlah jabang bayi ke bumi mulio ini. Dengan lahirnya si jabang bayi yang dibarengi dengan tangisnya si jabang bayi merupakan bahasa rohnya si jabang bayi itu. Bahasa rohnya melalui tangis itu kurang lebih artinya begini. Duh gusti kang mawu suci, kok kados makaten bumi mulio meniko ketinggalipun gegirisi. Jadi begitu sejabang si bayi tadi lahir melihat jagat raya ini merasa takut kemudian sambat. Artinya duh gusti kang mawu suci, seperti inikah keadaan di alam padang ya bumi mulio ini? Kelihatannya sangat menakutkan. Kemudian Gusti menjawab dengan bahasa gaibnya kabeh mau wis sampurno marang opo kang tinita kangjalmo menungso lan siro ora perlu wedi, ono ing kahanan urip neng bumi muyoiki amargo siro wis dijogo kelawan sedulur papat Iro awan lan begini kurang lebih artinya begini semua sudah tercepat dengan sempurna untuk jalmu menungso jadi tidak perlu takut karena kamu sudah dijaga sedulur papatmu siang maupun malam jadi pada umumnya ibu hamil sampai melahirkan pada hitungan 9 bulan 11 hari ini menunjukkan sebenarnya aksoro Jowo 20 itu yang terbagi menjadi dua perangan dengan mengajak Formasinya, tetapi tidak mengurangi daya kuasanya Yang sembilan yaitu Sembilan Aksoro tidak bisa dimatikan oleh Aksoro Jowo yang lain Atau tidak bisa dipangku oleh Aksoro Jowo Ini sebenarnya semua gambaran dari rohaninya manusia Sedangkan Aksoro Jowo yang sebelas Bisa mendapat sandangan Sandangan di sini yang saya maksud bukan pakaian tetapi sandangan yang berhubungan dengan perilaku manusia yang berbentuk lahiriah. dan aksorojo yang sebelas ini bertempat di raga dan organ tubuh manusia itulah penjabaran tentang asal-usul hidup dan terjadinya manusia yang disebut sangkaning dumadi atau asal-usulnya manusia di bumi Mulyo ini. Jadi Aksoro Jowo 20 itu mempunyai makna dan filosofi tentang ajaran ilmu sangkan paraning dumadi. Kemudian yang saya sampaikan ini baru dari Aksoro Hono coroko dan Doto Sawolo. Artinya ini baru memahami tentang sangkaning dumadi, belum paraning dumadi, walaupun belum secara penuh atau secara keseluruhan yang bisa saya, saya sampaikan tetapi paling tidak sudah bisa memahami apa yang disebut hidup semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang percaya saya persilahkan diambil manfaatnya dan bagi yang kurang percaya atau tidak percaya sama sekali juga saya persilahkan saja sampai bertemu lagi dengan video saya berikutnya nanti saya akan sampaikan kelanjutannya ke aksoro Podojoyoyo dan Mogo Bodongo yang akan mengupas tentang Paraning Dumadi sekian mohon maaf apabila ada salah Rahayu Rahayu Rahayu sagunging Dumadi